MCD Taiwan dan Korsel dibobol hacker, data pelanggan dan karyawan bocor. McDonald Corp mengumumkan mereka mengalami peretasan di Korea Selatan dan Taiwan, sehingga data dari sejumlah karyawan dan konsumen tersebar. Sementara ini, kami bisa menutup akses setelah identifikasi, penyelidikan kami menunjukkan sedikit berkas diakses. Beberapa di antaranya mengandung data pribadi, kata McDonald melalui keterangan resmi dikutip dari Reuters, Sabtu 12 Juni 2021. McDonald's berjanji untuk memberitahu regulator dan konsumen yang terdampak. Peretas mengambil data berupa email, nomor telepon dan alamat pengiriman. Waralaba burger ini memastikan tidak ada informasi pembayaran yang diambil peretas. Pertasan di Korea Selatan dan Taiwan terungkap setelah investigasi dari konsultan eksternal setelah melihat ada aktivitas tidak sah di jaringan mereka. McDonald juga mengatakan operasional harian mereka tidak terdampak kasus Pertasan ini dan kasus ini bukan ransomware. Usai luncurkan BTS meal, McDonald's, Korea Selatan diretas hacker. McDonald's Cops menyampaikan mereka diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab di Korea Selatan dan Taiwan. Sehingga data dari sejumlah karyawan dan konsumen terekspos, peretasan ini terjadi tidak lama. Setelah perusahaan cepat saji asal Amerika itu merilis, menu kolaborasi mereka bersama dengan Boyband asal Korea Selatan BTS dengan sebutan BTS meal. Sementara ini kami bisa menutup akses setelah identifikasi. Penyelidikan kami menunjukkan sedikit berkas diakses, akses, beberapa diantaranya mengandung data pribadi, kata McDonald melalui keterangan resmi dikutip antara dari Reuters Sabtu 12 Juni 2021. Menanggapi hal ini, McDonald berjanji untuk memberi tahu regulator dan konsumen yang terdampak. Pertas kini mendapatkan data berupa email, nomor telepon dan alamat pengiriman. Waran laba burger ini memastikan tidak ada informasi pembayaran yang diambil peretas. Peretasan di Korea Selatan dan Taiwan terungkap setelah investigasi dari konsultan eksternal setelah melihat ada aktivitas tidak sah di jaringan mereka. McDonalds juga mengatakan operasional harian mereka tidak terdampak kasus peretasan ini dan kasus ini bukan ransomware. Sebelumnya McDonalds sempat ramai diperbincangkan di berbagai lini usai merilis BTS Meal. Para army, penggemar BTS, membuat banyak gerai kehabisan stok karena antusias mereka. Belum diketahui secara pasti apakah pertasan ini berkaitan dengan peluncuran BTS mil tersebut. 26 juta data situs web populer dicuri hacker. Pakar keamanan siber menemukan chest besar data curian berisi 26 juta login untuk situs web populer situs tersebut termasuk Amazon, Facebook, dan Netflix. Temuan ini ditemukan oleh perusahaan keamanan siber Not Locker, Peretas menggunakan malware untuk mencuri 1,2 terabit data, termasuk di dalamnya informasi mengenai pembayaran dari 3 miliar komputer berbasis Windows antara 2018 dan 2020. Selain login database juga berisi 2 miliar cookies serta 6,6 juta file lainnya, dikutip laman Metro Jumat 11 Juni 2021. Sekitar setengah dari data yang berhasil dicuri berisi Flayfax, kebanyakan adalah berisi kredensial login pengguna yang mungkin disimpan dalam desktop mereka. Menurut Notlocker, kejadian yang disebut malware tanpa nama telah digunakan untuk mengumpulkan data dari perangkat pengguna. Jenis malware ini bisa dikirimkan melalui email dan software yang diunduh secara ilegal. Malware dapat dibeli secara online dengan harga 100 juta US dollar atau sekitar 1,4 juta rupiah. Menurut juru bicara Notlocker, grup peretas itu tidak sengaja mengungkap lokasi database tersebut sementara untuk siapa hingga tujuan pencurian belum diketahui. Untuk mengetahui apakah data Anda masuk dalam pencurian tersebut, bisa melakukan pengecekan melalui situs web hand Ibin Planet. Peretasan memang menjadi sering terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Di Amerika Serikat dalam dua bulan terjadi dua kali peretasan terbesar yang pernah ada. Salah satunya adalah pemasok daging sapi terbesar GBS, Perusahaan akhirnya menyerah dan membayar tebusan ransomware sekitar 11 juta US dollar atau 156,5 miliar rupiah. Sementara ini kami bisa menutup akses setelah identifikasi. Penyelidikan kami menunjukkan sedikit berkas diakses, beberapa diantaranya mengandung data pribadi, kata McDonald, melalui keterangan resmi dikutip antara dari Reuters Sabtu 12 Juni 2021. Menanggapi hal ini McDonald berjanji untuk memberitahu regulator dan konsumen yang terdampak. Pertas ini mendapatkan data berupa email, nomor telepon dan alamat pengiriman.